Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ganjar dalam acara Badami, Bandung Diskusi dan Monitoring Inovasi, wadah para kreator dan inovator kota untuk saling diskusi, kolaborasi, bangun solusi. Badami sebagai wadah Bandung Smart City Forum tentunya akan menghadirkan inovasi dan teknologi dan pada kesempatan kali ini teman-teman warga Bandung semua pasti akan penasaran karena kita kedatangan big tech company dari Google dan saya akan sapa dulu ada Mbak Andra dan Mas Franky dari Google Cloud Indonesia. Selamat sore, apa kabar, Bandra Halo, selamat sore Mas Kenja, kabar baik. Mas Franky? Assalamualaikum, uh, perkenalkan nama saya Franky uh, Mas Ganjar, Ratul Ruhun ya, sudah hmm. diundang ke sini uh, Ibaratnya kembali lagi ke um, negara awal sih Karena sebetulnya saya orang Bandung Oke, okay. ah. okay. <laughs> jadi dari Bandung ternyata Mas <laughs> Franky ya? Oke okay. Saya mau tanya dulu nih, karena kalau bicara tentang Google pasti banyak sekali inovasi Mungkin kalau Mbak Andra nih bisa cerita dulu dong tentang Google Indonesia seperti apa? Uh, sebelumnya thank you Mas Ganjar, terus uh, hi teman-teman dari kota Bandung, nama saya Andra, saya Indonesia State and Law Government Services untuk Google Cloud Dan ini barusan tadi rekan saya uh, frankie ya, jadi kita berdua hari ini temanya main ke Bandung yeah, ya yeah. <laughs> Mungkin saya mau cerita sedikit terkait Google Indonesia, jadi memang kalau Google Indonesia itu sudah ada 10 tahun di Indonesia tapi untuk Google sendiri, kami memiliki data center itu sudah jalan dua tahun 2 tahun gitu. Jadi uh, data centernya nih ada di Indonesia nih gitu Ya Kalau teman-teman okay. di pemerintahan provinsi atau kota itu gak perlu khawatir Karena kita data centernya ada di Indonesia gitu. Sesuai dengan aturan pemerintah Sesuai. Indonesia ya? <laughs> nah ini uh, kemarin saya terima kasih banget Mbak Andra Sudah bisa berkunjung ke kantor Google yang penuh inovatif nih. Dan mungkin jadi penasaran juga buat teman-teman di perangkat daerah di kota Bandung maupun di Indonesia nih pingin juga kayaknya ke kantor Google nih di Jakarta nih mungkin bisa diundang nanti ya dan e, saya juga pingin tahu nih tentang cloud nih mungkin siapa Mbak Andra atau Mas Frank ini bisa cerita tentang cloud dari Google itu seperti apa? Hmm, Oke okay. dari saya aja mungkin ya e, pertama-tama saya mau menjelaskan dulu e, bisnis Google ya sebetulnya kalau kita tahu kan Google tuh cuma search engine ya sebetulnya apa tuh bukan by product ya tetapi kita belajar banyak dari pengembangan search engine ini. Kalau misalnya teman-teman coba mungkin jarang sekali ya search engine Google down gitu. Nah, teknologi-teknologi ini kita sediakan gitu untuk publik bisa adopsi. Ya, kalau teman-teman yang cukup geek mungkin tahulah terkait dengan infrastruktur manajemen, bagaimana high availability dan resiliency. Dan kita coba bagikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk produk Google Cloud, ya Google Cloud. Jadi kalau misalnya ibaratnya kayak gini deh, ya um, kayak sekarang lah, kita banyak kan red hailing ya. Orang pakai uh, jasa penggunaan mobil gitu ya untuk bisa uh, pindah dari satu titik ke titik yang lain. Ya, untuk pindah itu kan cuma nyewa aja kan nggak harus punya mobilnya loh ya bayangin kalau misalnya teman-teman saya mau dari Bakso Karapitan gitu ya mau ke ke sini mesti beli mobil dulu belum nunggunya belum approval kredit banyak lah mahal, mahal ya. lah ya sekarang kan tinggal ah sewa aja paling berapa sih lewat aplikasi datang jemput udah sampai turun ya nah Google Cloud juga kurang lebih seperti itu analoginya tetapi kita berbicara tentang penggunaan teknologi compute ya jadi kalau teman-teman biasanya untuk bangun aplikasi mesti sediain servernya lama ya, tuh ya mahal juga mahal untuk. ya belum tentu 100% servernya kepake ya dengan teknologi cloud ini ya kita mulai aja dari yang butuhnya dulu segimana ya pada saat memang kebutuhannya makin meningkat ya secara otomatis nanti resource-nya bisa bertambah ya jadi keuntungannya apa maksimum efisiensi ya jadi teman-teman e, pengembang itu bisa fokus di mengembangkan produknya oh. ya, ketimbang mikirin infrastrukturnya gitu ya pembeliannya, optimalisasi, monitoringnya dan banyak hal lainnya lah kalau kita ngomongin teknologi Google kan nggak cuma server ya, tang ya ngomongin AI, ML, prediksi, banyak hal lah inovasinya banyak banget betul, nah kan lomba inovasi <laughs> ini gitu ya ah begitu kurang lebih. ini buat uh, nambahin mm -hmm. Frankie kali ya, terkait cloud. jadi memang kalau cloud itu agak berbeda skemanya mm -hmm. dengan yang kalau kita beli uh, fisik gitu yeah. fisik. jadi memang kalau di cloud itu kita lebih uh, bayar sesuai dengan apa yang digunakan terus nyambung ngobrolin dengan Frankie juga kan uh, kita yakini di pemerintah tuh banyak banget kan melakukan inovasi-inovasi. jadi memang kita mm, pengenlah membantu pemerintah untuk melakukan digital transformation. jadi memang timnya, ibaratnya tim diskominfo nih Fokus deh, pengembangan aja, gitu. nanti infrastrukturnya, nanti kita ingin uh, Google Cloud and support gitu kan. Nah, jadi uh, kenapa sih kok kayak gitu? Karena kalau misalkan, uh, apalagi terkait pelayanan masyarakat itu kan mesti cepat gitu ya Maksudnya, yeah. terkadang kita kalau misalnya website kita down aja, kayak masyarakat udah pernah ngomel gitu kan Alhamdulillah yeah. <laughs> oh, aplikasi ya, masyarakatnya, kita ya, ya. ap ap ada aplikasi masyarakat gitu Aduh aplikasinya lemot nih, gitu kan Nah itu kan ibaratnya komplainan-komplainan komplainan komplainan yang ibaratnya kita nggak mau dengar gitu nah sebenarnya cloud itu bisa mengatasi hal ini karena yang memang yang membedakan itu kalau di cloud itu kita ada yang namanya scalability. jadi yeah. kalau misalnya tiba-tiba nih, oh ternyata tanggal, tanggal 1 sampai 10 trafficnya tinggi gitu yeah. nah kita bisa set tuh yang namanya auto scaling gitu nah tapi ketika kalau misalnya uh, trafficnya udah rendah kayak, kayaknya kira-kira trafficnya bakal rendah nih di minggu kedua 2 sampai keempat 4 nah itu kita bisa balikin lagi dan bayarnya pun sesuai dengan apa yang digunakan jadi emang nggak uh, perlu investasi di awal tapi memang ya sesuai dengan yang dipakai lah yang, dipakai, yang dibayar. Jadi udah up down sendiri ya bayar gitu untuk uh, resource yang digunakan terus tadi buat efisiensi juga dan ini menarik sebenarnya jadi uh, kalau startup banyak startup ya di Indonesia maupun di luar kan memang performance yang diminta uh, pindah ke cloud itu nah mungkin untuk insight dari government sendiri nih apa sih yang diharapkan kalau pindah ke cloud kalau dari sisi pemerintah nih karena kan e, mungkin ini baru dua tahun ya tadi yeah. pusat datanya google udah di Indonesia dan ini pasti membuka nih teman-teman dari pemerintah maupun pusat maupun kota kabupaten di Indonesia yang untuk bisa move ke cloud seperti apa nih Mbak atau mas breaking? Oke okay. uh, mungkin dari saya dari uh, dari sisi technical dulu ya karena saya kan uh, coverage-nya fully di technical. Pertama adalah uh, belajar untuk memahami masalah yang mau di solve seperti apa ya dan nggak semua uh, nggak serta merta gitu solusi cloud yang di Google itu bisa menyelesaikan masalah kalian ya tanpa benar-benar tahu apa sih yang mau di ya. Katakanlah ada aplikasi yang cukup krusial untuk melayani publik, gitu ya. Masalahnya apa sih? Masalahnya, Mas Franky misalnya, tukang Franky, masalahnya kayak gini. Kadang-kadang kalau misalnya di uh, ulang tahun kota, ya ada campaign, trafficnya tiba-tiba banyak, banyak Mas Franky. Sedangkan kapasitasnya nggak cukup. permasalahannya apa sih? De definisi masalahnya berarti ability atau kemampuan untuk ya, uh, tetap up meskipun permintaannya mendadak tinggi ya. mendadak loh ya setelah mendadak tinggi apa? turun lagi ya, ya kan? Betul. Ya. artinya apa? mas Frankie bisa cariin solusi? enggak supaya kalau misalnya pas naik ya servernya nambah bahasa teknisnya ya tapi pas turun servernya kembali berkurang ya. Gitu. Nah, gak bisa ngadain dulu ya nggak bisa, bisa ngadain dulu nah tadi yang disebutkan Andra auto scaling gitu ya berarti cloud solusinya selain itu ada nggak? nah ini kan kita yeah. banyak investasi nih di server yeah. fisik nih buat pemerintah ya, mungkin teman-teman mm. di dinas lain atau mm. di kabupat, kota kabupaten lain pasti udah udah investasi duluan nih Betul. Ya, sebelum Google masuk <laughs> betul, nah uh, seperti itu juga kita paham ya mm. permasalahan dan opportunity-nya kita tuh ada produk yang disebut hybrid mm. ya. Google bener-bener paham kondisi ya kondisi uh, customer kita, khususnya government di mana mereka sudah investasi ya udah investasi hardware-nya kita ngomongin server, jaringan, bahkan IP-nya pun saya lihat itu sudah dialokasi untuk masing-masing departemen ya hmm. kalau itu dipindahin ke ke Cloud one 100% ya mungkin secara teknis oke okay lah, tetapi kan banyak hal ya yeah. uh, in between, kita tuh ada produk yang disebutnya Antos Antos apa sih ya? Antos adalah produk yang bisa mengenable hardware-hardware yang sudah teman-teman di sini miliki untuk punya experience yang sama seolah-olah ada di cloud, okay. ya. Seolah-olah itu artinya apa? Hybrid. Hmm. Ya kalau teman-teman tahu istilah hybrid artinya apa? Di on premise ada tidak. di sini pun ada dan singkatnya eh, eh, eh, sifatnya tidak tidak saling menggantikan, oh, tapi okay. saling melengkapi. Malahan, uh, iya. Jadi kita juga nggak mau ya tiba-tiba yeah. langsung uh, leverage kita langsung dari on premise Eh tidak ke Google Cloud yeah. Gitu. Yeah. Kita nggak mau kayak itu. Hmm. Kita juga sadar kalau misalnya investasi di hardware itu kan uh, cukup besar. Besar Jadi ya. Cukup besar kan. Jadi gimana nih caranya supaya kita bisa uh, jalan bersamaan tanpa harus uh, mengorbankan yang lainnya? Betul. Malahan kita nambah added value di situ. Yeah. Pada saat teman-teman mengutilisasi hardware yang sudah ada dengan antos, teman-teman punya akses langsung ke server ser eh, service-service advance-nya yang Google Cloud punya, yang berkaitan dengan apa AI ML dan data analytics. Okay. Ya. Bayangkan kalau misalnya teman-teman di AI ML atau data analytics mau ngetrend model itu perlu GPU yang sangat yeah. tinggi, tapi sudah di trend diapain? Sudah, nggak iya. akan dipakai lagi kan? apakah willing to invest sebegitu besar gitu untuk punya hardware uh, sendiri, saya rasa tidak ya, yeah. uh, untuk level-level uh, uh, awal gitu, pakailah service-service yang ada di cloud ya, begitu pun mungkin ya, pakai service-service yang sudah ada hmm. yang sudah ready dengan pre-trained uh, models. Hmm. jadi teman-teman uh, di, di pemerintahan mau men digitalisasi dokumen lama lah untuk bisa di search, bisa dikeluarkan entity-nya katakanlah di dokumen-dokumen procurement. Kita udah ada modelnya yang udah pre ya. Jadi nggak usah tunggu sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun untuk supaya keluar model menganalisa um, apa tuh dokumen procurement. Yeah. Tinggal kirim aja ke endpoint kita, mm -hmm. ya. Masuk ke environmentnya uh, teman-teman di cloud, kemudian secara seamless bisa dikoneksikan ke yang di on premise yang sudah berjalan di atas antos, gitu. Jadi oh, ya, server per itu ya. di manage dalam satu dashboard. Das, eh? Satu dashboard, ya. jadi secara uh, manajemen itu yang nggak usah buka beberapa um, UI lah ya. Dan teman-teman juga ya. pasti udah tahu lah UI Google, ya, UI Google kan, kan biasa, udah, <laughs> udah friendly <Google>. banget. <laughs> ya. itu, <laughs> itu yang menaik sih dari Google dan pertama inovasinya banyak dari tadi uh, solusi Cloud. Terus juga ternyata kalau kita udah punya server sendiri ternyata juga ada solusi. Iya. Yeah. Dan ini e, benar-benar pasti membuat teman-teman pasti happy juga sih. Karena Dispominfo Kota Banu udah nyoba. Yeah. <laughs> nah, ini yang paling penting. Oh, ya satu lagi. Kalau di kan ya kalau kita bisa pilih bahasa gitu ya. Bisa pilih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, di Google Cloud itu ada bahasa Indonesia. Nah, itu juga yang hmm. bikin kita lebih mudah pastinya ya. Betul. Dan bicara tentang trial nih kita udah trial Google Code, memang benar-benar happy hmm. ya salah satu happynya <laughs> salah satu happynya ya kalau bicara ngomongin infrastruktur fisik ya tadi ya hmm. pasti kan perlu waktu perlu tenaga perlu pemikiran aduh nanti takut iya siapin ruangan, iya, ya. siapin ruangan uh, takut down atau apapun nah ini kan SLA Google kalau Pocorannya kan 99,99% ,99%. Nah itu hmm. yang bikin bikin luar biasa lah happy nya Nah itu gimana nih dengan uh, apa yang salah Kita coba kolaborasi, tempel di sistem kita uh, Dari sisi teman-teman di Google harapannya buat di Suami Pokota Bandung Mungkin hmm. untuk nanti juga perangkat daerah di tempat Bandung ya hmm. Karena banyak sekali nih yang juga hmm. pasti butuh Harapan saya sih sebetulnya sederhana aja ya. Um, saya percaya kalau misalnya orang-orang kita, orang-orang Indonesia itu punya uh, punya kemampuan yang lebih dari hanya sekedar uh, uh, memaintain infrastruktur. Ya, um, bagi saya alangkah baiknya teman-teman karena saya juga dunia infrastruktur ya, mencoba untuk fokus di hal-hal memang memberikan value add lebih. Ya. Contohnya apa? Contohnya di bidang AI ML dan data analytics. Software development. Security. Sekarang penting iya, banget ya security. Memang di area-area situ. Biarkan untuk urusan infrastruktur dan jaringannya di level tertentu ke uh, ke Google saja, ya. Dengan expertise dengan perjalanan Google dari mulai tahun 98 ya sampai sekarang gitu menjadi sebesar ini, percaya kalau misalnya Google dengan SLN-nya bisa menjaga infrastruktur kalian, ya. Nah, kemampuan kalian mendingan dituangkan, di, di ya, dengan enablement Google di area-area yang tadi saya sebut, ya. Google dengan senang hati mengenable teman-teman di sini melalui apa? Pertama program trial. Kalau teman-teman punya akun Gmail lah katakanlah ya, itu bisa, bisa bisa bisa trial, kemudian dapat kredit di situ. Ya, bahkan ada onboardnya, kalau sama sekali nggak tahu nih tentang cloud di diajarin step by step stepnya seperti apa ya kedua itu ada self pace untuk belajar hmm. ya untuk belajar beroperasi di beroperasi di atas cloud ya mulai dari monitoring ya yeah. DevOps lah ibaratnya ya CI/CD sampai dengan level-level spesialisasi seperti data, data analytics dan AI itu learning path-nya ya. ada. Ya. Dan itu jadi value add yang lebih besar lagi ya. ke teman-teman di sini, bahkan untuk uh, tempat teman-teman bekerja. Ya. Gitu. Andre, um, ada temuan? Ya, harapannya sih kita uh, kandil-kandil dari pertemuanan ya. sekarang kalau saya sama Frankie kan memang saya di lokal government gitu ya. Ya, kita ingin benar-benar membantu uh, lokal government di Indonesia terutama itu untuk melakukan transformasi digital. Nah, mungkin tadi kalau cloud itu kan dari sisi Uh, infrastruktur yeah. gitu, dengan gimana kita uh, bisa cepat mengayangi masyarakat Nah, kalau saya punya concern lebih ke arah uh, mengenable dari, uh, melakukan digital transformasi jadi hal yang paling mudah gitu, hmm. di ASN gitu Jadi, kan sekarang ini kan kita udah hybrid uh, working ya yeah. nah, Digitalisasi nah, banget lah, digitalisasi lah gitu ya, after nah, covid Terus itu, ya. juga kan kalau, uh, saya perhatikan nih banyak tuh teman-teman yang menggunakan uh, Gmail hmm. tapi yang masih, mungkin emang juga free gitu lah Nah, jadi memang di Google sendiri pun dan kami berdua pun juga pakai, itu ada namanya Google Workspace. Sebenarnya ini sama seperti juga tapi berbayar. Nah, sebenarnya ini tuh uh, ibaratnya bisa dibilang adopsi digital transformation yang uh, paling mudah ya, mudah, ya mudah. untuk dilakukan di uh, pemerintahan. gitu Jadi dengan adanya alat untuk kolaborasi antar departemen dan di situ juga secara security uh, pasti lebih secure ya dibanding yang lainnya hmm. <laughs> saya mau nyebut brand, <laughs> lainnya. Dan mestinya di situ uh, benar bisa kolaborasi. Juga pasti teman-teman udah terbiasa pakai Google Docs, Google Form. Nah, yang lagi domainnya pun bisa pakai domainnya diskominfo Kota Bandung. Oke, okay, thank you Mbak Andra sama Mas Frank ini udah sharing sama kita kita nih di Badami Bandung Diskusi dan Monitoring Inovasi. Tentunya bakal ada lagi kesempatan kita untuk diskusi bareng Google. Tunggu aja di Bandung Connectivity 2.0 Desember. Barang saya, Ganjar, setiap pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.